Baru-baru ini, ada fenomena di bumi yang menyeramkan. Sebuah lubang api yang menganga lebar dengan api yang berkobar siap membakar tubuh kita. Terletak di gurun Karakum, Turkmenistan tengah. Tahun 1971, sekelompok geologi Uni Soviet melakukan pengeboran, tidak disadari mereka sedang mengebor di atas kantong gas alam raksasa yang tidak kuat menopang berat peralatan itu runtuh peristiwa itu membicu batuan sedimen yang rapuh dari padang pasir Gas alam sebagian besar terdiri dari metana, meskipun tidak beracun tetapi menyebabkan sulit untuk bernafas. Para ilmuwan memutuskan untuk menyalakan kawah dengan api, berharap semua gas alam yang berbahaya akan terbakar dalam waktu beberapa minggu ini adalah proses flaring dan di pengolahan north kota saja bisa membakar buang gas senilai 1 juta seharinya sobat Gerbang neraka hanyalah julukan saja, yang tidak mengerti tak perlu baper ya.